kita tahu dengan tak tahu tu, ha, tu duduk di kita sendiri tahu dengan tak tahu tapi orang yang ada buat memang banyak lepas tu, setiap hari Nabi katanya setiap hari ketika matahari naik tu maksiat lebih banyak daripada hari-hari yang lepas Mardah bermaknanya hari ni maksiat lebih banyak daripada kemarin hak kemarin lebih banyak daripada kemarin dulu esok lebih banyak daripada hari ni siapakah hari kiamat Nabi ayat katanya Hatta sehingga kamu mati sehingga kamu jumpa dengan Tuhan kamu, maknanya siapa yang masih hidup di atas muka dunia maka orang itu akan boleh tengok benar pelik-pelik yang berlaku di atas muka bumi dalam bentuk maksyia, draco, mungkar kerusak ke, di atas muka bumi, yang timur daripada hati dan pikirnya manusia yang tidak bersih Orang yang tidak ada takwa kepada Allah. Sebab itu, benda maksiat sekarang ni sudah pun menjadi perkara biasa. Anak-anak kita, celek mata, mari atas dunia yang tengok. benar biasa. Khoiqin dengan cara hidup dan sebagainya. Cuma, duduk di tempat mana-mana, setengah-setengah tempat, lama dah berlaku, orang di situ, jadi biasa. Setengah-setengah tempat, teknologi tak sapa lagi di tempat dia. Kemajuan tak sabar lagi. Tapi apabila teknologi sabar, kemajuan sabar, maka roliknya manusia akan jadinya rusak kunuh. Di samping tu kita masih berharap mudah-mudahnya ada lagi dikalangi hamba Allah, orang yang bertakwa, orang soleh, orang baik, orang berjuru, orang yang nak kepada kebaik ke, kebenaran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوط إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين فإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولمَّ جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرا قالوا إن مهلكوا قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا Ayat نَحْنُ 28 32 surah Al-Ankabut Allah taala firman hubungnya dengan Nabi Lut dan kaumnya Ayat ini dan kesoh ni adalah kesoh yang ma'ruf biasanya kita selalu dengar dalam beberapa surah yang Allah Ta'ala firman hubungi dengan keganasih dan keburukah yang kaum Nabi Lut buat pada waktu tu sehingga Allah menurunkan bala besar dan sampai ke hari ni pun masih lagi kita boleh melihat kesih daripada kejahatan dan maksiat yang kaum Nabi Luth buat iaitu itu jimuk jantan sama jantan ni rak rum paed yang berlaku pada zaman dulu sampai sekarang ni sampai sekarang ni pun masih lagi bertabur di atas muka bumi yang manusia buat di atas muka bumi sama ada tino dengan tino jantan dengan jantan jantan dengan tino tu sudah pun menjadi biasa roh zina Nah, seperti yang Nabi SAW alaihi royak katanya tidak akan berlaku hari kiamat, sehingga zina sudah pun sudah bertabur. Arak-arak diminum. Nah, dan banyak lagi uh, peristiwa yang Nabi royak sebelum daripada uh, sebelum nak berlakunya hari kiamat. Gotu-goni gotu-rani benda pelak yang manusia kadang-kadang tak khad fikir kan jadi ataupun nak berlaku. Tapi Benda tu sudah berlaku pada zaman dahulu dan berlaku kau banyak kau banyak di atas muka bumi. Kita tahu ngat tak tahu tu. Ya. Ha tu, duduk di kita sendiri. Tahu ngat tak tahu tapi orang ada buat. Memang banyak. Patu setiap hari Nabi katanya, setiap hari ketika matahari naik itu maksiat lebih banyak daripada hari-hari yang lepas mari dah. Bermaknanya hari ni maksiat lebih banyak daripada kemarin yang kemarin lebih banyak pada kemarin dulu esok lebih banyak pada hari ini siapakah hari kiamat Nabi rakyat katanya hatta talqaw rabbakum sehingga kamu mati sehingga kamu jumpa dengan tuher kamu maknanya siapa yang masih hidup di atas muka dunia maka orang itu akan boleh tengok lah benda pelak-pelak yang berlaku di atas muka bumi dalam bentuk maksiat draka mungkar kerusak ke di atas muka bumi yang timur daripada hati dan pikir manusia yang tidak bersih orang yang tidak ada takwa kepada Allah sebab tu benda maksiat sekarang ni sudah pun menjadi perkara biasa anak-anak kita celek mata mari atas dunia yang tengok benda biasa kwecin dengan cara hidup dan sebagainya cuma duduk di tempat mana-mana setengah-setengah tempat lama dah berlaku orang di situ jadi biasa setengah-setengah tempat teknologi tak sapa lagi di tempat dia kemajuan tak sapa lagi tapi apabila teknologi sapa kemajuan sapa maka roliknya manusia akan jadinya rusak kuno di samping tu kita masih berharap mudah-mudah ada lagi dikalangi hamba Allah orang yang bertakwa orang soleh orang baik orang berjuru orang nak kepada kebaik ke kebenaran tu kita dah harap lagi tu tapi kan, umum katanya manusia khas hari khas hari khas hilangnya keislaman dia maknanya khas muslim khas Islam dia tu makin hari makin kure makin kure makin kure begitulah Hak Nabi royak tak ada air sebelum berlakunya hari kiamat lepas kita zaman sekarang ni jangan hidup jangan hidup jangan hidup apa ni, jangan hidup agak-agak katanya lama lagi nak kiamat khas hari khas dekat khas hari khas dekat sehingga Allah taala royak kepada nabi ta tanya nabi yang yang memberitahu kepada Munghi muhammad katanya mudah-mudahan kiamat tu sudah pun dekat dah nak berlaku habis itulah tu Allah royak 1000 tahun lepas dah tanya nabi dan Wayaq di dalam beberapa ayat hubungnya dengan hari kiamat. Apa kita pada sekarang ni qardaq nah. Qardaq qardaq patu kiamat yang akan berlaku ke atas tiap-tiap orang iaitu nya mati dia. Tu dia panggil kiamat kecil. Kiamat kecil yang akan berlaku kepada setiap orang. Yang dia tak takleh wayaq kepada orang. Mati lagi Tak boleh nak orang yak katanya Oh mati lagu mana weh lagu tu lagu tu Tak boleh nak Kecuali beberapa peristiwa yang berlaku pada zaman dahulu Seperti zaman Nabi Musa Hak ambil ke apa? Hak ambil lemu, ekor lemu Gigodek kata Orang mati Sebab nak sebab nak tahu katanya Sahih timah tipai Orang yang dimati Siapa bunuh dia? Hak tu hidup sebetar ya Supaya zaman Nabi Musa je Nabi Isa boleh menghidupkan orang yang mati dah gali semula kubur. Sebab apa? Sebab nak tahu kepada orang ramal katanya mati ni adalah benda semuti benda sungguh. Patu orang hidup dalam kubur. Nak we dia rayak katanya dia duduk dalam kubur lagu mana? Tu pun bukan ramal sangat orang yang berime. Patulah pada tu ah. Kita tak bunyi katanya hidup orang mati. Dalam zaman-zaman apa zaman sebelum pada ni kecuali zaman Nabi Musa zaman Nabi Isa tu zaman Nabi Muhammad SAW, tak biasa kita dengar katanya nabi pergi periduk semula orang mati untuk royak kepada kafir kafir Quraisy atau pemunafik Madinah tak ada ha tu kita klik semula saya layak panjang kau nak wayak ha nabi luk sat ni kaum nabi luk yang dok buat kerosak ke atas muka bumi yang Allah Taala raiyat katanya nya masabaqakum. Tidak ada orang belum pada mung buat benda-benda pasal ni hey, kamu Nabi Lu. cuba kita tengok ada. Allah Taala firman nya walutan. Walutan ni dan ingatkanlah peristiwa Nabi Lu. ni. Kalau deng kalau pasal bahah nahu jadi ya panjang pula. Tak apa boleh sebut walutan. Mari dalam dala bentuk pasal ini. bih lalu. Itu, tak apalah. Nak rakyat katanya, ayat yang mari macam tu. adanya takdir, sebelum daripada nak sebut, walutan saat ini. Nabi Luk nak, dan ingatkanlah peristiwa Nabi Luk, tak-tak kala berkata kepada kaumnya. Ia kata ni, kata ni. Semua kata-kata Nabi, adalah nasihat. Tunjuk ajar ataupun dalam bentuk soalan tapi dalam bentuk nak wayak betul semula tak ada nak kepada jawab pe tapi ada setengah-setengah kaum dia jawab hak nabi zaman-zaman -zam dahulu duk tanya kaum dia kaum dia wayak jawab dia kata ke mana kata kepada kaum dia sesungguhnya kamu melakukan perbuatan yang keji Perbuatan keji ni semua benar-benar otak malam Yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun Dari penduduk alam ini sebelum kamu Bacirat lah Orang yang mari mikir lagu tu, tu. Nenor lah Yang pertama sekali hawa nafsu dia Yang keduanya jangan lupa ni syaita Syaita yang menghasukkan Dan duk buri ke apa Tak pandang nak royak. Kalau ilham tu malak Tapi syaitan ni, mari bisiklah, Bisik di telinga manusia, wei masuk dalam otak. Ting. Eh, aku berasa nak buat jatah sama jatah. Nak main jatah sama jatah. Boleh ke punggung. Saya ingat di dalam ayat lain, Nabi Luk tanya dikali lagi orang ramai puak-puak dia, Alaysa minkum rajulun rasyidah. Ada ko oh, dikalinya gama-gama ni, orang hak mikir sikit, orang hak berakal sikit. Mari mari mari mari. Aku nak kecek, nak royak. Nak nasihat. Tuno jadi tua ten tak apa. Aku nak royak patu tolo-tolo sabar kepada orang ramai babapo tak sedengar gitu mo ni. Nasihat hak aku dok royak, katanya jangan dok jimuk lah, apa jantan sama jantan. Sebab waktu tu kalau kita gamar dak, Nabi luk duduk di tempat lang manusia yang baklang baklang ni bukan arti gila tapi orang yang tak sedengar si dah kebaikan ke nasihat tunjuk ajar Masya Allah tu nabi luk duk nasihat duk royak patukkah kamu mendatangi orang lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu mendatangi itu bukan datang dah bukan ma mari bukan mendatangi maknanya galah galah jatal sama jatal tu terjemuh bahasa kampung mudah-mudah tu nate nate duk galah duk jatal lepas tu manusia apa ni hok nabi duk wayak pun a innakum lata'tunar adakah kamu mendatangi orang-orang lelaki ya, apa dan takta'un as yang kedua nya dan kamu memotong jalan lalu lalang untuk tujuan jahat kamu yang kedua nya dok gapo dok plan sadom ogio-gio am nego ogio-gio gi mari han ni nak no, ayat katanya bukan dengan bukan ha seks saja dak yang pokok dia dok buat tapi jahat ganahnya iaitu nya dok sekat jalan orang Gimari-gimari gi gimari, rapah ambil harta benda dia dan setengah-setengah orang katanya bunuh bunuh tuan orang yang bawa korang karawan sinca tu pada zaman dulu dulu orang bawa utah utah-utah-utah ia cucuk-cucuk-cucuk-cucuk heeeet seratus hekor utah barai-barai penuh atas belakai utah sebab tu setengah-setengah orang ni dia nak curi barai dia pergi kerak tali tu pergi kerak tali utah je heeeet pergi ke lain tuan utar duduk depan, tuan utar duduk depan tuan-tuan, weh tuan tuan-tuan utar aku buat mari 100 ekor kat 25 ekor tak lebih lagi duduk mana? sebab apa? sebab adanya orang curi dia tengah-tengah jalan, cuba kita gambar dia tengah-tengah pada pasir yang orang sedang-sedang duduk jalan pergi jual situ, beli barang buat ke rumah dia dan sebagainya itulah Allah Ta'ala raya melalui lidah Nabi Lub. Bak apa mung ganah gitu mu ni puak aku ni. Ha tu gitu. Ning. Pasal. So Allah yang ditanya soal lagi, dan kamu pula melakukan perbuatan yang mungkar di tempat-tempat perkumpulan kamu. Bila ada duk sekali. Dalam bahasa Arab dia panggil nadi. Nadi-nadi ni kalau kita terjemuh bahasa Pak rita, orang sikir katanya Samoson tu dia panggil Nadi Nadi artinya tepat jumpa ramai-ramai cuba kita gambar hak manusia duk buat zamil-zamilan ni buat jumpa pak je buat apa tenram, makin alok suk sekali di zina suk sekali dipegai capku atau ataupun ambil gu mu mari aku mari Hah, gini nampak gelap malak, malak-malak pakai pegang gue, lepas tu semua-semua pakai tukar gue. dah aku, guna dah gu ni menggunakan gu mu buat hari kat aku, tu manusia yang kita tengok jelas-jelas pada zamilan ni, zamil dahulu pun lagu tu lah juga, duk buat ke rusak ke untuk diri mereka dan orang lain ni lah yang Allah ta'ala rakyat katanya, watak tu nafina dikumul munkar Nabi Nabi Lut gayak kepada tanya kaum dia. Apa apa muduat lagu tu. Benar-benar mungkar dan sebagainya. Pakai kita gamar pada sambil learning ya. Pati apa? Ya iya ais yaba. Jalan nak arok. Arok jadi tamadar. Cuba gambar tengok. Apa? Orang-orang minum arok. Duduk tenram dalam dalam bar dan sebagainya. Up of Masya-Allah. Tak ada kira tino, tak ada kira jatah. Yang sepati kliam. Manyuk. Tak ada kata mutih atas latar. Nau ayat katanya bebas. Hak manusia buat pada hari ni. Dan di zaman dahulu pun pernah berlaku. Walaupun tidak ada yabah, tidak ada ya'i, ya'ais dan sebagainya. Tapi, bila jumpa pak, mula lah leluh buat maksiat. Ning tiga buku penting yang tu heraya kaum Nabi Lut duk buat pada zaman itu. Tuhan pun ubung selalu dalam ayatullah. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu tina bi adabilah. Puak-puak dia ta cabar Nabi Luk. Nabi Luk kecek dalam bentuk nasihat, tapi puak dia jawab macam mana? Maka kaumnya tidak menjawab selain daripada berkata secara mengejek-ngejek. Rasa menganying Masya-Allah. Sebab tu Nabi-nabi, rasul-rasul diejek dan dimengani ni jadi benda tamada. Yang di benda biasa. Apa patah lagi orang hijau ugamu, orang sebar agama Allah di atas muka bumi. Oh, hak tu kena tamchaiตั้งแต่ nener lagi. hijau ugamu bukan ditabur dengan bunga mawar Tapi ditabur dengan apa? Duri, kaca, paku, tu gamah mudah-mudah. Bukan arti katanya kita kena duduk pacar dengan Apa? Kesusaha Bukan Tapi nak ayat katanya Orang kajar ugamu kena tabah hati Sejak daripada awal-awal lagi Aku dah kajar ugamu Aku nak ayat ugamu kepada orang Adanya orang tak setuju Adanya orang meneteng Adanya orang kata huduh Tapi kita orang kajar ugamu jangan dok kata huduh ke orang Jangan dok maki ke orang kita kena kecek lemuh-lembut. Dan kita kena guno gunanya. Ambil sifat-sifat rasu-rasu Nabi-Nabi. bagi guno Dan dah hidup kita. Cara kita berdakwah dan kita kena peheh. Selalunya kita berhubung dengan Allah SWT. Minta supaya jayanya apa yang kita usaha. Puak-puak Nabi Lut. Jawab lagi mana? Jawab pasang tanya ngejek datangkanlah kepada kami azab dari Allah yang engkau janjikan itu jika betul engkau dari orang-orang yang benar tengok kalau okay, kecek basah kapung sudah, hey look Wah, hari balor orang menunjuk janji orang menunjuk wayak-wayak katanya balor nak, balo, nak turun, balor nak turun awak turun, awak nampak selalu Masya Allah dia berlaku pada setiap masa Zammi Nabi Muhammad apa lagu tu? Puak-puak kafir Quraisy. Kecek lagu tu. Ni nak ayat katanya, terupnya keadaan manusia pada zamir tu saya nak mengakhirin sebab masa Nabi dah. Nabi Lu. Ya ya apa? Yacium dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lah Dia dengar soal atau pun mengejek lagu tu? Dia katanya, "Kata Rabb, suri'kanlah kaum al mufsidin." Ini ada dakwah yang sebenarnya Rasul Tua cing. Ya Nabi Lut berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhanku, tolonglah akan daku terhadap kaum yang melakukan kegosokan, Maknanya mendurhaku." Allah ya tak gaduh nak top to. Nabi Lut, dia tak gaduh. Nak pergi talk to. Kata-kata, puak-puak tak reti. Puak tak peheng. Tapi dia mengaduhkan kepada Allah. Ya Allah, membantukanlah aku. Tolongkanlah aku. Itu nah, tu gitulah Sebab itu, orang-orang hijau agama ni, kena banyak. Dia terikat. Berhubung dengan Allah Subhanahu SWT. Nah, sama ada lidah dia, hati dia, doa dia, usaha dia. Gapur, apa yang dia buat? adalah nunjuk katanya dia adanya hubung kait yang rapat sangat-sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada dia nak royak ajawel kepada orang semasa dia duk royak kepada orang dan selepas daripada dia royak gitulah nah ayat yang saya baca sat ni tak habis insya-Allah kita akan sambung semula daripada ayat ke ayat untuk kita boleh lebih mengerti apa ni pemahaman kita dengan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim Wassalamualaikum wa wa wasallam. warahmatullahi wabarakatuh